Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kembali lagi bersama uh, saya uh, Sandi Priyadi dan Agus Agus Bedul. <tih> <tih> <tih> Baik lagi di YouTube channel channel di kesempatan yang berbahagia ini. Masih kan berbahagia. Lalu <tih> aja. <tih> eh uh, saya mau ganteng gitu ya? <laughs> berbagi uh, tips ya bagus tips apa mencanil buat para pengburu <laughs> <Kau> bubur <-buru. laughs> receh terus eh uh, daftar Google Adsense melalui blogspot ya yeah. Nah syarat-syarat apa aja yang harus kita lalui kita lalui sesudara berbesar <laughs> nah, jadi di kesempatan kali ini saya bakalan berbagi tips buat kalian yang daftar Google Adsense pakai website agar diakses karena yang noreng ya doanya gerak juta jadi ini aku lama nanti di akhir mungkin akhir video bagus ya mungkin ada subscriber subscriber yang mau ngadopsi aku netizen ini ya sama webnya sebenarnya ada dua sih enggak kerawat bagus itu eh. ya udah ya <laughs> nanti eh, silahkan komen aja siapa yang, yang minat yang minat nanti eh, saya balas komentarnya atau bisa hubungi saya melalui email email kita ya, kopi kasih kasih oke okay, langsung saja yang bagus jadi yang pertama harus diperhatiin tuh uh, responsif responsif jadi responsif dari segala layar modifisi hmm. ataupun di uh, tampilan ponsel yang bagus yeah. Jadi kalau digeser tuh pokoknya responsif, layoutnya, terus kecepatan webnya. <laughs> Tips sih dari saya, mending kalau pas datang bisa pakai template piomat atau lingmat atau apa aja bukunya kalau misalkan ada yang minat ayo oh, bagus ada jalur <laughs> nah yang harus diperhatiin eh, navigasi navigasi ini yang pertama navigasi iya betul betul bagus navigasi biasanya ada di bagian bawah juga navigasi bawah, navigasi atas diisi sesuai kategori ataupun label. Hmm, berarti yang utama menavigasi hmm. dulu yang penting, man. Ya navigasi, biar tahu kan ya, ya harus. Terus selanjutnya itu halaman. Nah, seperti datar privasi kontak mungkin sama disclaimer gitu ya. ini harus dipasang ya yeah. pasang bisa di bagian bawah atau di atas di bagian atas terserah sesudah kalian ya. lalu langkah selanjutnya ketik-ketik <laughs> Ketik cek broken link jadi dari setiap navigasi itu jangan ada link buruk ataupun link yang enggak terarah gitu bagus. seperti apa itu ya. yang tidak terarah kalau di itu tuh enggak ada tujuan Oh jadi mohon dunia kehidupan mesuram itu <gul> tidak ada tujuan kehidupan <gul> jadi link harus terpasang dicek juga di setiap postingan mungkin backlinknya itu berarti harus, harus sesuai dengan ini ya ke artikel ya artikel ya iya ya, itu ya, itu sesuai bagus. dengan ini itu judulnya Iya jadi uh, link yang dituju tuh enggak kosong gitu hmm. bagus ketika di ada-ada ke nah, terus daftarin ke Google Analytics Google Analytics nah, silahkan di daftarin situsnya ke sini ya Morgus. Yeah. buat ngelacak kunjungan dari website silahkan dipasang kode dari google Analytics ini di web kalian lalu uh, apalagi si manus lupa-lupa ingat ya Bisa pasang arisan pos atau populer pos di bar, ya? Uh, gurih pokoknya. Penghasilan ejen tuh bagus. Sama-sama seger. <tuh> nah, udah dipasang, eh... Uh, Ini ya ya? langkah selanjutnya. Dap karen ke mesin pencari, search Google console. Hmm. S nya ganti ke t, is, control. Jadi ini jadi silahkan didaftarkan uh, webnya ke Google, Google search Google console. Google console. daftarin supaya situsnya itu keindeks nah ini keindeks ini udah lama nggak kerawat bagus jadi terakhir itu bu. tahun berapa Tahun kemarin sih <tuh> Ih, ini banget <bagian> siapa mantar <tuh> <tuh> Bang man mantar <tuh> no nah, ini 7 Juni bagus sekarang udah ya, expired lah ini, ada juga akun okay. agent satu lagi. Good, dua, dua website saya daftarin, cuma bukannya akun ini, tapi domainnya itu udah expired semua. Gitu, <laughs> Nah, ini mungkin uh, buat yang daftar agent penjelasannya cukup sekian mungkin seterusnya itu dari artikel iya jadi kontennya berkualitas walaupun Kompas harus nyertain sumber iya ya. itu bagus kalau misalkan ada yang kurang paham silahkan komen betul sekali bagus biar diperjelas sama Mang Candia iya itu sekali bagus kita sharing-sharing berbagi informasi ya, ya. mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa diraih nah jadi ini uh, cara tadi tuh khusus yang udah domain TL yang bagus jadi buat yang domainnya tuh masih spot, <laughs> pengen didaftarin di sini itu mungkin untuk yang sekarang agak sulit. Oh, agak sulit harus nunggu beberapa bulan sampai website -nya itu sendiri memenuhi syarat. Nanti bakal muncul di sini hmm. Jadi, tanpa beli domain seperti itu. bagus mungkin sekian aja dulu ya. Iya, yeah. tapi misalnya ini buat kalian yang nonton video saya mm -hmm. lihat waktu bagus mm -hmm. kalau misalkan udah waktunya sholat benar-benar-benar pokoknya jangan sampai lah urusan duniawi yang saya share menghalangi kegiatan ibadah kalian ya apa nggak jadi urusan dunia sama beribadah itu harus seimbang men itu oke okay. sekian aja dulu ya bagus iya kita tetap jangan lupa like subscribe mm -hmm. dan juga komen Comment. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh